Jangan lupa subscribe, like, komen Semakin ini nah, Harus ataupun nah, lombang sudah begitu tinggi Sudah begitu kuat Selamat pagi sobat youtuber sobat bisik. Hari ini kita di tengah laut menuju perairan Taman ya. Ini pagi-pagi sekali tadi kita sudah nah, nampak pulau. Mungkin sekitar 3 empat jam lagi kita nyampe. Saya di deck atas ini sobat bisik. kita naik ke ya sahabat fishing ya jadi perjalanan dari termaga Tanjung Uban tadi jam 5 kita berangkat sekarang sudah di tengah laut lepas menuju perairan Tambelan temelan ya sobat fishing ya jadi putaran Bising, sahabat-sahabat THPK semoga sehat selalu tetap kita berkarya tetap menciptakan suatu hal yang beda ya untuk kedepannya terima kasih supportnya dan yang belum support jangan lupa like, subscribe, comment ya kita tetap akan mempublikasikan Tempelan, ya? Siang Siang ya Tapi oh. itu lagi port, mas? jauh ya Jam-jam 11 Oke Perlu terasa nih ya siang ya udah mau mulai nyadar tapi di kondisi tambelan hujan ini saya kali ini isi hujan ya sofar Sinyal kondisi belum dapat, belum dapat sinyal internet. Lima belas menit lagi sangat nyadar kapal terlalu di lapangan terbang Sayang cuacanya mendung ke, ini, awannya. ya, Oke, sih nanti kami akan mancing ini ya kita siap-siap puluh, kita Boleh kita boleh Kita diperkirakan, lagi ya Sampai ketemu di lo tamu di tanaman kita akan ekpor He's happy. Come <laughs>